ini yang terjadi sekarang. Jadi kalau begitu tidak tidak tidak salah bila memang Rasulullah tidak pernah salah kok. Semua yang dikatakannya adalah dari Allah Subhanahu taala. Tidak salah Rasulullah berkata, Al-Mahdi nanti muncul, yang paling pertama ditaklukkan oleh Imam Mahdi apa? Coba jawab. Negara apa yang paling pertama ditaklukkan oleh Imam Mahdi? Arab kata Rasulullah, ya. La taghzul arab benar-benar kamu nanti akan memerangi Arab Hadis ini dimaksudkan di akhir zaman dalam pimpinan Imam Al-Mahdi Demikian syarah daripada hadis fitan ya? Di mana Imam Mahdi lah nanti yang akan menaklukkan kembali Yang memimpin Meccah Madinah di akhir zaman Itu Arab Saudi hari ini Itu pertanda Arab Saudi sudah keluar dari trek Arab Saudi sudah bukan lagi negeri islami Ketika Imam Mahdi muncul Arab Saudi sudah ada di puncak gilaknya Di puncak mabuknya Bila Arab Saudi begitu otomatis negeri-negeri Islam yang lain tentu sudah lama sablenya sudah lama semrawutnya, sudah lama jahiliyahnya sehingga perlu kembali dikuasai oleh Islam dan itu penakluknya langsung Imam Mahdi tanggung, tanggung dan setelah itu barulah dikembalikan kepada Islam. Makanya kata Rasulullah nanti Islam akan masuk ke negeri Hijaz sebagai masuk sebagaimana masuknya ular ke dalam sarangnya. Hijaz, itu apa? Ya Arab Saudi hari ini. Nanti Islam, iman akan masuk kembali. Ya, ke negeri Hijaz, seperti masuknya Ular ke dalam sarangnya. Maknanya apa? Saat Imam Mahdi muncul, Islam kembali dihadirkan secara total dan kafah Di dua negeri, di negeri yang ada dua tanah sucinya. Maka Madinah. Maha Allah yang kami muliakan itu kondisi. Kalau begitu, bagaimana negeri Muslim yang lain? Jangan tanyalah. Bila selevel Arab Saudi sudah rusak maka yang lain juga pasti rusak lalu di akhir zaman mana negeri yang paling aman iman ya, imannya paling aman, paling benar Rasul mengatakan Syam, Syam, Syam dan Yaman di sini iman masih terjaga Syam, Syam, Syam dan Yaman bila kamu memilih negeri untuk kamu tempati di akhir zaman Alaikum Bisham, Alaikum Bisham, Alaikum Bisham Fa abaytum fa alaykum biyamanikum kata Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. Dan memang ternyata terbukti lihat pada hari ini kalau di Syam yang dimaksud untuk kondisi sekarang ya yang tersisahlah Palestina. Palestina yang saudara Baitul Maqdis, yang lain juga sudah menjadi sekuler Tapi Palestina masyaallah, perlawanan sengit para mujahidin di Suria ini yang eksistensi iman itu ada pada pada ada pada para mujahidin yang ada di Suriah hari ini. Sementara yang lain Lebanon Jordania, Yordania sudah nih sudah tamat riwayatnya. Sementara waktu ya game is over. Tapi kalau di Suriah masih ada sekumpulan orang-orang beriman yang berjihad di negeri Syam yaitu di Suriah. Dan satu kelompok lagi orang-orang yang beriman berjihad di Palestina melawan Israel tak putus-putus sampai hari ini. Dialah Hamas ya. Dialah Hamas dengan sayap Tempurnya yaitu brigadir Azudin Al qassam nah, Ini mereka tetap eksis dan mereka tidak bisa ditundukkan, tidak bisa dikalahkan. Mereka terus memberikan perlawanan-perlawanan yang berarti dan mematikan. Nah, Ikutivilah Syam. Setelah Syam, yaman kata Nabi. Salawatullahalaihi. Kata Nabi. Salawatullahi salam. Di yaman itu, ini yaman yang masih aman itu yaman selat timur kan? Ya, yaman selat timur. Itu yang kita dengar aman. Iman ada di sana ilmu masih padat syekh-syekh masih mengajar halakah-halakah masih ada mulazamah-mulazamah hidup ya, oh, jangankan buka jilbab cadaran semua benar kata syekh Yaman kita silakan datang ke Yaman, ke negeri kami mata para pemuda di sana akan sangat sejuk dan nyaman karena mereka tidak akan pernah melihat aurat yang terbuka jangankan wajah yang terbuka eh, jangankan aurat terbuka wajah terbuka saja kata ustaz kita, ustaz fa mengatakan tak ada itu juga disampaikan oleh Syekh di situ orangnya berpurdah semua bercadar semua dan cadarnya standar syari bukan cadar jadi-jadian di Indonesia ini kalau mereka bahkan wanita yaman itu seperti wanita tarim bisa jadi keluar jalan hidupnya cuma dua kali itu yang kita dengar ya dua kali saja betapa luar biasanya. jadi iman di akhir zaman ada di Syam dan ada di yaman